Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian inilah tutorial sederhana kami memasang granit lantai ukuran 60 x 60 teman-teman untuk takaran semen adukannya yaitu satu banding 2 teman-teman dua -teman. gerobak argo pasir satu sak semen ini teman-teman masih tahap pembelajaran Makanya sebelum kami pasang granitnya terlebih dahulu Kami tes dulu Andai kata pas adukannya Baru kami aci dan kami pasang teman-teman Untuk aciannya kami menambah sikap penguat beton teman-teman Sebenarnya ada lem untuk keramik namun yang punya tidak menyediakan Maka kami pakai sikat tersebut teman-teman Untuk teman-teman yang baru masuk Jangan lupa like, subscribe Dan komen teman-teman Terima kasih banyak Sebelum memasang granitnya teman-teman harus perhatikan yaitu di belakang granit ada tanda panah Usahakan tanda panahnya harus searah semuanya teman-teman Inilah teman-teman hasil sementara pemasangan granit lantai untuk ukuran nut, yaitu lebih kurang 1 mm. Teman-teman, sekian dulu, jangan lupa like, comment, dan subscribe, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa aku komen makasih ya